Tri hari suci koempat, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu Umat Kristen saat ini sedang merayakan perayaan besar, yang disebut Paskah. Bahkan, perayaan ini juga dirayakan secara serentak di seluruh pelosok dunia Di Indonesia sendiri, penganut agama Katolik sering menggunakan istilah tri hari suci atau tri hari Paskah. Namun ada empat hari ibadah besar yang harus dilewati antara lain Kamis Putih Jumat Agung, Sabtu Suci dan Minggu Paskah. Berikut jawabannya, karena sebelum memasuki masa Paskah umat Katolik, melaksanakan masa Prapaskah. Dan masa Prapaskah ini berakhir pada Kamis Pekan ini, yang artinya, Kamis dalam Pekan Suci, sehingga mulai Kamis pukul 18 atau jam 6 sore kita sudah memasuki masa pasca sampai dengan Minggu sore pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 petang yang dirayakan dengan ibadah pasca.